bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam hanya dengan mencintainya cinta Allah subhanahu wa ta'ala mampu diraih oleh seorang hamba Rasulullah adalah perantara satu-satunya setiap hamba untuk menempuh jalan pendekatan menuju pencipta alam semesta seorang pecinta Mula-mula wajib mengetahui cara mencintai seorang kekasih agar cintanya dianggap sebagai cinta yang tulus, serta mendapat balasan yang dia inginkan dari sang kekasih. Yaitu sebuah balasan berupa kecintaan yang sama, bahkan mungkin lebih dari itu. Begitu pula mencintai Rasulullah, memerlukan beberapa cara hingga cinta dapat terbalas. Ketika Rasulullah mencintai seseorang maka sungguh keberuntungan baginya, karena hanya dengan cintanya, keselamatan seorang hamba kelak ditentukan lantas Bagaimana cara yang benar mencintai Rasulullah hingga kecintaan terbalas dengan syafaat dan pertolongannya kelak di hari kiamat langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dari sang kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tanda ketulusan cinta seseorang kepada Rasulullah dalam sebuah FirmanNya katakan kepada umatmu wahai Muhammad jika cinta kalian tulus kepada Allah, maka kalian akan mengikuti sunnahku. Maka Allah akan mencintai kalian, serta mengampuni segala dosa kalian. Patuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, serta meneladani sunnah Rasulullah dalam setiap tingkah laku, merupakan tanda ketulusan cinta seorang hamba. Rabia al adawiyah pun mengungkapkan definisi hakikat mencintai dalam salah satu gubahan syairnya yang sangat terkenal. Jika memang cintamu tulus adanya, pastilah kau akan taat dan patuh kepadanya. Karena seorang pecinta akan patuh dan taat atas segala perintah dan keinginan kekasihnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad menjelaskan hakikat cinta kepada Rasulullah di dalam kitabnya, Nafaisul Alawiyah. Ketulusan cinta tercermin ketika ia patuh kepada kekasih atas perintah dan larangannya. Karena cinta adalah klaim yang membutuhkan bukti, kesesuaian dengan sang kekasih ialah bukti cinta tersebut. Akal sehat akan mendustakan dugaan cinta dari seseorang yang tak mau membantu orang yang diinginkan oleh sang kekasih, serta tak mau memusuhi orang yang tak diinginkan oleh sang kekasih. Kemudian Imam Qadhi menjabarkan perspektif cinta kepada Rasulullah sebagai berikut. Kecintaan kepada Rasulullah bermakna menjunjung tinggi kesunahannya, membela dan berkorban untuk syariatnya. Jika membayangkan ia hidup di zaman Rasulullah, maka ia akan curahkan segala harta dan jiwanya demi Rasulullah. Termasuk dari kesempurnaan cinta dari seseorang, ketika ia mampu mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan sang kekasih. Imam Bisir Asiri As berkata, Bukanlah ciri-ciri dari ketulusan cinta, ketika engkau mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu termasuk sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah ialah Ahlul Bait atau keluarganya maka ketulusan cinta teruji dengan kecintaan seseorang kepada Ahlul Bait Rasulullah sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Hadad beliau berkata termasuk dari kesempurnaan cinta kepada Rasulullah serta penghormatan kepadanya adalah melalui kecintaan kepada Ahlul Bait serta para sahabatnya demikianlah bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersamanya kelak di Janatul Firdaus. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.